oke okay guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya hari ini gimana saya? lancar baca oke okay, mantap juga ini udah ini udah di akhir-akhir puasa pertama nih udah jam 4 guys ntar lagi kita buka puasa oke okay. oke okay, seperti so biasa kita akan ngulik ngulik lagi sekarang tapi beda karena kemarin gua kena claim di video tiktok jadi aku udah males buat video itu lagi jadi kita ngulik video-video lucu aja di Instagram Oke okay, guys Oh ya yeah. jangan lupa pakai masker guys apalagi di belum puasa ini pasti kalian akan keluar-keluar terus cari takjil dan cari yang manis-manis gitu baca suruh pergi ke tempat-tempat takjil gitu guys nyari yang manis-manis juga, Hati-lah, so untuk gua, lah ngerti kan? Oke, okay. oke, okay, langsung saja kita ke videonya, tapi kita buka aplikasi dulu. Oke okay, guys, buat kalian jangan lupa bantu untuk subscribe channel gua guys. Baca. Oke, okay, let's go, let's go guys, kita ke videonya ngap juga gua bicara nak juga bro. Oke, okay, ke video pertama. Tuh gak mau, enggak muat, bro. Ibunya terlalu gendut terus lo. Oke okay, next, ke video selanjutnya Berlalu Tugas kelompok Hah Pastinya lucu nih Eh, sam, aku dapet tugasnya ya Nanti bisa sama bapak aja Oke, okay. sip. Eh, tapi besok aku mau pergi Aku juga belum menyanyi tugas gini ya Gimana kalau aku yang ngapain sama nge nge nge nge nge nge nge nge nge nge Kreator-kreator yang kayak gini tuh gue sebenarnya pengen buat video kayak gitu Tapi gimana ya? Oke lanjut lah Gue mulai pusing bro Panik Ada ibu-ibu terus bapak-bapak yang lagi mungging tuh Oke kita putar lah <tuh> pakai pake hak lagi <laughs> Oke kita next sajalah Kita cari video yang Oke kita buka di halaman lain Oke oke Apa nih yang ngerti ya nah. Gue paling anti banget nih Ngeliat bencong-bencongnya Tapi lucu, sumpah lucu banget Nih gue mau lihat ini Ini dosa gak sih? Pakenya terlalu seksi bro Dosa enggak? Enggak, oh ya udah, oke okay, kita tonton. <tuh tontonan yang ditangkan> oh my god, eh anjir, ini ini bukan bencong, ini mah cewek, bro. Tuh ada, ada susunya, bro. Astagfirullah, mudah-mudahan gak batang puasa aku ya Allah. Oke, okay, kita, kita next aja, kita berubah pikiran untuk nonton video itu. Astaghfirullah, gua kurang-kurangi ngomong lanjut Hmm, hmm. gua harus ngomong astagfirullah istighfar. Tuh gitu ya, mulut udah rusak tuh ya, gitu Oke, kita next, kita cari video lainnya aja, ya. Di sini ternyata video banyak semua. Oke kita udah dapat halaman baru nih kita nyoba lihat tuh dan bapak-bapak lagi masak. Eh sendal naknya dimasak bego kan? Wih. masih jadi makanan sendal bro? Baru muka anaknya lihat ya. Muka anaknya tuh pasrah banget sedalnya di di masuk sama bapaknya tuh. tuh. Ada nih <yang> muka anaknya. <tuh> Aduh, ada-ada lewat -ada aja nih. Oke, okay, nice. Nih. Abang-abang lagi ngecat nih. Oke, okay, kita jalan Kenapa temboknya dicat, Bang? Terima tapi lagi bro Jadi kalau muter lagu itu jangan keras-keras Aku udah trauma nih Klaim terus, klaim terus Kenapa temboknya di cat, bang? Nih, dia, tapi dari iya bener itu bro daripada ngechat dia terus gak dibales sakit banget sumpah dek rumah ga tau deh gua cenderah tuh ga ngebales chat lu boto tau lah di wewe <laughs> nih kita lanjut lagi next kita ke mbak-mbak nih atau bencong nih yang lagi masak kalau ga salah nih ya Oke, kita next, next. Restoran mana yang nyajiin makanan terus kokinya sambil joget kayak gitu guys Wah ini luar biasa nih bang Di luar negeri itu sangat luar biasa bro Oke next kita cari video yang lain Nah nih. ini video lucu nih Aku pernah nonton kalau gak, gak sekali tuh dan lucu tapi kasihan gitu ya nih. Gitu. <tuh>, panci gue <tuh>, ini tuh yang dibilang dibilang apa ya dibilang sakit tapi masih bisa tersenyum ya ini ini video sampe lebam ya. tuh sampai banggu, terus gini <tuh, Tuh ini masih bisa senyum dia <laughs> Aduh Parah bro Oke okay, oke okay. nah, Gue gak mau lihat, Gak mau lihat yang seksi-seksi Ini banyak yang seksi juga bro sekali Bro Wah ini ceriga gue mau ciuman ya Tapi puasa ngeliat orang ciuman dosa gak sih? Enggak kayaknya ya Oke, okay. kan bukan kita oke okay, bro gitu aja videonya lain kali gua akan buat video yang lebih bagus lagi bro tapi gua mohon bantu subscribe dan like nya guys oke okay, pesan gua buat kalian guys jangan lupa pakai masker untuk antisipasi kena virus corona oke okay. hidup sehat tuh mantap kok let's go